Seiko Diver itu kenapa disebut Prospex Itu adalah singkatan dari Hello everyone, welcome back on Maxwatch channel With me, Theo. Eh, apa kabar semua? Baik aja kan? Nah, untuk di video kali ini Aku akan membahas Seiko dan Feiko. Apa sih bedanya? Seiko itu Seiko ya, genuine Seiko. Tapi kalau yang fakeo, pakai F atau Fanta, itu artinya e, singkatan dari fake Seiko atau palsu ya? Oke, kali ini aku akan membahas salah satu tipe dari e, Seiko yang ternyata di luar dugaan e, gue nemuin palsunya nih ya. Ya, emang sebetulnya sih kelihatan banget ya. Tapi ini buat kalian-kalian yang masih uh, benar-benar ragu dan bingung atau mungkin masih minim banget pengetahuannya tentang Seiko, aku bahas ya. Kali ini yang aku bahas kebetulan adalah salah satu special edition yaitu Padi. Oke, langsung aja kita unboxing uh, satu persatu ya. Nah yang sekarang aku buka yang asli dulu Nah biasanya kalau special edition Misalkan eh, padi atau save the ocean Itu Seiko udah memiliki default box Yang luarnya ada kart, model karton gini putih ya Nah langsung aja aku buka Nah ini dia dan bentuk dalamnya dia bahannya file-nya seperti letter ya. Tapi dia bukan letter cuman feel-nya seperti itu. Nah ini dia. Untuk boxnya. Ini box default dari Padi Edition ya. Nah sekarang aku open. Oke udah kelihatan kan semua ini aku open. Biasanya kalau padi di dalamnya ini boxnya. Buat tempat jamnya cuman ada satu, dan dia posisinya di tengah, kecuali memang yang ada special edition atau box set dapat strapnya. Dia ada dua, tapi karena eh, versi ini nggak dapat additional strap, jadinya dia ada di tengah. Dan satu lagi, kalau padi dia selalu ada logo ini Seiko Prospects padi ini selalu ada. ya Oh iya. Yeah. Yang kali ini aku bahas salah satu padinya ini adalah tipe SRPA83. Orang umumnya sih nyebutnya baby tuna, tapi ini kalau di googling bisa disebut scallop namanya ya. Dia ini second generation atau gen 2 dari dulu eh, sebelumnya ini ada Seiko scallop yang sama tapi markernya bulat ya. Markernya bulat-bulat seperti uh, tuna yang klasik Cuma dia yang 50 Anniversary Nah kali ini yang generasi 2 dia ngeluarin dengan markernya balok Dan ini ngeluarin yang versi padinya Oke kita bahas satu persatu Mulai dari uh, beratnya ya Kalau beratnya ini karena dia keramik seratnya ini keramik jadi dia berasanya lebih berat dan ini jam berdiameter kurang lebih 50 mm plus plus ya jadi kurang lebih e, 5 cm ini lumayan cukup gede dan dia stainless steel jadi beratnya pasti berasa nah untuk kacanya sendiri hardlex dialnya berwarna biru laut ya atau ocean blue nah terus bezelnya ini berputar 120 klik crisp banget tight tapi crisp atau renyah sih orang bilang ya. movementnya automatic kaliber 4R35 ya jadi jangan salah Seiko ini hanya memiliki movement automatic Kalibernya 4R36, sorry 4R36 tadi aku nyebutnya 4R35. Itu salah, ini 4R36 ya. Strapnya sendiri terbuat dari silikon rubber, bakalnya terbuat dari stainless steel ya. Ini bakalnya stainless steel brush sama ada logo Saiko di sini. Ini dan bakalnya ini juga terlihat e, tipis, tapi ada. Engrave Seiko juga. Dan selalu ada tag Pandi dan Prospek. Jadi tag ini selalu ada ya untuk di Seiko Pandi. Oke. Kalau bekasnya buat yang udah punya beberapa Seiko diver pasti udah tahu ya udah hafal ya dengan logo ombaknya ya. Biasanya apalagi anak-anak forum salam satu ombak. Oke, okay, itu tadi yang uh, sekilas mengenai yang original. Nah, kali ini aku akan unboxing Faiko. Kotaknya berbeda banget ya. Kecil. Kartnya berwarna hitam. Langsung aja aku unboxing. Oke. Okay. Teksturnya nggak kayak uh, letter yang tadi ya. Kotaknya lebih ringan. Tetap ada Engrace Seiko-nya. Tapi ini bener-bener off banget warnanya ya. doff dan off. Mungkin sekali lihat aja ketahuan sih kalau ini bukan genuine. Dan aku buka sekarang. Wow. Oke okay. Ini dia Buset dah Bantalnya kayak gini <laughs> Oke okay, langsung aja Hmm Ini warna birunya terlalu sunburstnya terlalu terang ya e, Terlalu gelap sorry Sunburst dialnya ini terlalu gelap. Ya tetap sih lengkap dengan uh, logo padiknya di sini ya ada engrave padiknya. Um. Oh iya yang membedakan crownnya kalau yang asli ini crownnya dia lebih besar dan ini crownnya lebih kecil. Oke. Okay. ...bobotnya terasa lebih ringan. Tapi ini bukan berarti jam palsu atau asli itu bisa dilihat dari bobotnya aja ya. Nggak selalu jam yang asli itu selalu lebih berat. Tergantung tipenya. Ini karena kebetulan yang scallop ini... ...bahannya keramik dan stainless steel dan dia diameternya besar... So otomatis dia lebih berat. Nah, kalau ini... Dari sekali lihat, seratnya cuttingnya kurang rapih, painting birunya juga lebih gelap. Tapi itu mungkin karena perbedaan bahan juga ya. Kalau ini bahannya lebih ke plastik. Untuk kacanya, kalau dilihat juga ini kacanya biasa sih, bukan kaca hardlex, kristal kayak punya seiko. Dan bisa dilihat sendiri di sini perbedaannya. Dan yang paling kelihatan adalah eh, jobnya sih. Di sini mungkin kelihatannya lebih tajam, ya. Warna birunya lebih pekat, tapi sebetulnya kurang rapih juga, sih. Dan perbedaan menonjol yang lain adalah yang palsu ini, atau feiko ini, movementnya quartz dan juga engrave di backcase-nya, ya. Engrave di backcase-nya, kalau seiko. Teksturnya benar-benar rapih Kalau ini ada yang muncul Ada yang tenggelam Dan huruf Seiko nya sendiri Juga uh, beda ya engrave-nya. beda banget Ya bisa dibilang sih Ini sekali lihat juga tahu sih sebenarnya Karena kentara banget Dan pada strap Kalau yang asli Ini tadi holdernya stainless steel Kalau yang ini Holdernya Tetap rubber silikon, dan dia cuttingnya juga nggak rapi sih ya di sini. Nah, untuk di bakalnya yang feko lebih besar dibanding yang original, dan engrave Seikonya nya sendiri kurang rapih dan berantakan. kesannya. tapi ada kelebihannya loh yang feko dapat additional strap. Entah ini bahannya apa, ya kalau misalkan iseng-iseng hanya buat strap-strapan doang sih nggak apa-apa ya. Buat punya bakal cadangan. Overall sih aku nggak menyarankan sama sekali ya kalian untuk uh, mencari barang fake. Kecuali emang untuk kondisi tertentu hanya untuk uh, perbandingan. Di luar dari itu overall kalau di saran sih, now aku nggak menyarankan kalian untuk membeli yang palsu dan ini satu lagi boxnya lagi detailingnya mungkin mereka kelihatannya detailing pengen heboh ya tapi mana ada padi gak menggunakan box padi terlebih lagi tapi ini ada Engrave seiko 5 seiko 5 Five sports itu setahu aku belum ada yang serinya Prospects ya dan ini diver seiko diver itu kenapa disebut prospek itu adalah singkatan dari Professional Specification Jadi kadang Kalau ada yang tanya juga kenapa sih Seiko sekarang yang diver atau yang apa-apa selalu ada logo Prospex itu untuk menandakan dan membedakan Mana yang Professional Specification mana yang enggak gitu Kalau Seiko 5 Sport ya modelnya memang sports, water resist betul, automatic ya betul tapi dia bukan untuk di professional specification terlebih lagi ini pandi oke okay. jadi ini kurang lebih bedanya ya dari box paint job look semuanya oh iya kalau strapnya ini untuk yang fakeo ini juga warnanya mungkin warnanya hampir sama cuman bedanya kalau yang asli lubangnya udah siap guna kalau ini masih ya tertutup semua ya Holes nya Jadi mungkin kalian harus repot-repot Buat ngelobangi lagi ini Ini perbedaannya Sebetulnya sih dari segini aja Udah cukup Jelas ya Cukup jelas sih perbedaannya Automatic Quartz dan seiko ini, apalagi dengan kode depan SRP itu nggak ada sejarahnya quartz. Nih buat yang belum jelas ya perbedaan asli palsu. Nih buat yang belum jelas ya perbedaannya asli palsu. Palsu Palsu Asli, ayo yang mana Kalian pasti udah terbiasa ya, mungkin udah mulai terbiasa dari unboxing ini untuk membedakan yang asli dan palsu Sekali lihat berasa Dan untuk di pantulan cahaya tertentu ini berasa banget sih Perbedaan warnanya dan dari warna itu kita bisa menyimpulkan sedikit bahannya seperti apa. Oh ya, yang tadi belum aku bahas adalah bezelnya. Nih, kalau kalian dengar di sini, bezelnya ini kendor yang palsu. Hmm, dan untuk rotatingnya dia sedikit lebih loose nggak seketat dan sekrisp yang asli, ya namanya juga palsu, apalagi perbedaan harganya yang terlampau jauh banget ya, berapa kali lipatnya sih? Tapi tetap aja sih, aku mau share ini buat kalian yang baru mengenal seiko dan masih ragu, atau mungkin kemarin sempet naksir tipe ini. Lalu kalian ngelihat ini kok harganya mungkin lumayan jauh di bawah. Nah, jadi ini aku share buat kalian. Yang asli dan yang palsu dari segi strap semuanya buckle holder warna whole strap atau lubang di strapnya. Engrave di backcase ini udah kelihatan semua sih. Di sini back case nya sama-sama dibuat semirip yang asli ya, ada tulisan keramik stainless steel, tapi nggak ada bahan keramik di sini. Terus tertulis juga di sini kode uh, kaliber 4R36, which is itu automatic, tapi di sini quartz itu impossible banget ya ini S Seiko SRPA83 atau Scalop Padi yang ini entah namanya apa nggak ada nggak ada tag nya juga jadi nggak ketahuan ya dia nyebutnya ini apa lebih ringan lebih berat karena dia Ada bahan keramik Dan stainless steel dan dia solid ya Karena memang dipakai untuk dikondisikan Untuk bisa dibawa diving Sedalam 200 meter Screw down crown Tetap nyaman Karena dia case nya gede Jadi crownnya dibuat sedikit lebih menonjol ya untuk mempermudah uh, settingnya yang fake begitu udah masuk dalam banget ini susah banget nyambutnya. dan dia licin and sedikit loose aduh main cukup susah sih buka atau jangan-jangan ini bukan screw down crown lagi, puter-puter. Iya betul, ternyata dia bukan screw down crown. Jadi nggak berguna juga diputer-puter. Perbedaan yang menonjol lagi, tadi aku sebut movement-nya ya. Kalau yang asli itu automatic. Kalau yang palsu itu quartz. Perbedaan yang menonjol juga terdapat di dial ya. Di dial ini tertulis Padi Automatic Divers 200 meters ya jadi udah jelas ya ini yang asli terdapat tulisan Automatic berbeda dengan yang fakeo atau fake Seiko sama sekali nggak ada keterangan Automatic hanya tertulis Padi Divers 200 meter. dan yang lain lagi pada marker Lumnya ini kelihatan banget, dia nggak rapih ya, atau kasar banget ya, kasar sedangkan berbeda sekali sama yang Seiko ini lebih rapih untuk marker lumnya. Oke, aku rasa cukup penjelasan kali ini untuk perbedaan Feiko dan Seiko asli dan palsu di tipe Seiko Padi SRPA83 Series Oke, okay, see you on the next video Bye